Hey guys, William sini Ya kembali lagi sama gue dalam video pembahasan terkait SCP. Ya agak lama ya gue ngilang dan akhirnya ada waktu buat ngebikin bikin video lagi. Karena ya tahu sendiri lah gue sibuk banget sama kerjaan. Jadi kalau sama bos atau semacamnya itu harus dikerjain dan selesai juga pada saat itu sampai nggak ada waktu istirahat atau bahkan main sama sekali. Ntar juga kalian ngerasain kok kalau udah gede. Cukup cerita dari gue sendiri, mari kita bahas topik kali ini yang mungkin sempat pernah kepikiran dalam benak kalian sendiri, yaitu adalah Seberapa banyak SCP yang SCP Foundation tangkap, temuin, atau buat setiap harinya itu karena ya, kalau kalian tahu aja, jumlah SCP yang tercatat dan dokumentasi sampai saat ini udah lebih dari 8.000 jumlahnya. Dan itu pun sejak pertama kalinya berdiri di 2008 atau 15 tahun lamanya. Kalau kita jumlahin, yaitu 8.000 SCP kasarnya dibagi dengan 15 tahun atau 5.475 hari. Setidaknya, SCP Foundation itu nangkap sebanyak 1,5 SCP setiap harinya, nonstop tanpa libur untuk dimasukin atau ditahanin ke markas mereka ya kalian tahu sendiri SCP itu beragam macamnya ada yang bentukannya kayak benda biasa ada yang bentukannya kayak hewan, monster, raksasa atau bahkan SCP itu tersendirinya ya alam itu sendiri kayak elementable periodic kimia Jangan kan nemuin SCP. Kadang kita foundation itu sendiri ya, bikin SCP itu sendiri, entah sengaja atau nggak sengaja. Tapi nggak sedikit ada waktu di mana kita malah ngebuat SCP berbahaya itu sendirinya. Contohnya ya, SCP-6820. Intinya itu mesin yang tujuannya untuk ngebunuh SCP-682. Bagus dong, ya nggak juga sih, karena kita semua tolol. Jadi ya, itu mesin malah berbahaya banget, dan jadilah sebuah SCP oleh foundation itu sendiri. Tapi ini nggak merefleksikan seberapa banyak yang kita tangkap setiap harinya. Karena ya SCP Foundation di 2008 beda banget dengan SCP Foundation di 2023 sekarang. Kenapa? Dikit banget orang-orang yang kontribusi usaha mereka buat ngurus ini itu. Jadi mungkin dalam seminggu mereka cuma dapat 2 sampai 3 SCP-an lah. Dibanding sekarang yang mungkin bisa lebih dari 1 SCP sehari atau bahkan dapat 3 sampai 4 SCP sehari. Kalau kita lihat dari data SCP Foundation itu sendirinya, sekiranya ada SCP baru dalam sehari itu di antara 2 sampai 5 biji. Itu bisa aja loh. Bahkan kalau dalam kurun waktu seminggu aja udah banyak banget itu. Ya, ini pun SCP-nya beragam. Kalau misalkan gue jelasin satu-satu pun rada ribet karena mereka panjang banget dan udah kayak koran aja yang setiap hari pasti ada yang baru. Itu pun baru ngebahas scp SCP baru yang katalognya bisa dibilang skala internasional Belum katalog-katalog yang ada di SCP Foundation lokal kayak Jepang, Korea, dan Indonesia itu sendirinya Kalau digabung dari berbagai negara, kasarnya kita bisa dapet diantara 5 sampai SCP setiap harinya untuk sekarang Banyak banget kan? tau deh jumlah katalog SCP nomornya bakal sampai berapa Tapi kalau bisa gue bilang, kita bakalan nyentuh SCP 10.000 dalam beberapa tahun yang akan datang sih Atau dalam dua tahun malahan Ya, itu sih, perkembangan SCP Foundation sekarang kayak gimana dan berapa banyak SCP yang kecatat setiap harinya. Next, apa nih yang pengen kalian tanya terkait seluk beluk SCP Foundation dan pengen gue bahas di video selanjutnya? Well, komen aja terkait apa yang kalian pengen tanya dan mungkin nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, okay, itu saja untuk video kali ini dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.